Uh, pemakaiannya tergantung. Lo mau, mau, mau menggunakan kompartemen ini khusus hanya untuk sleeping bag atau lo mau losin nih dari atas nih. Itu ada penyekatnya di sini, gengs ya. Dia jadi di dalamnya ini ada uh, bakal tali strap yang bisa lo buka, gengs. Ini yang menarik kita akan ke bagian belakang atau di back system dan juga solder strap ya. Nah ini dia bagian belakangnya dia menggunakan back system airscape ya di sini ada tulisan airscape ini solder strap yang lo bisa uh, ini lo setel ya sesuaikan dengan kenyamanan lo di bagian bahu ini bisa lo turunin lo kencengin gitu kan atau lo kendorin dia ada di sini guys ya tinggal tarik aja, ada tali dada, lengkap dengan fluid, ya kan, jadi kalau misalnya lu iseng, lu bisa sambil jalan nih ngetrek, lu tiup-tiupin itu ya kan lu, lu bersenandung gitu kan pakai fluid, enggak ya ini uh, biasanya dipakai untuk SOS ya, saat lo uh, ada dalam kondisi yang uh, emergency gitu kan, lo nyasar atau lu tersesat atau lo ada di kondisi yang uh, ya darurat lah ya, lu bisa ngasih kode SOS dengan meniup peluit ini, gengs, udah pada paham ya. Gue cuma ngingetin aja di sini, ya kan. Jadi ini tali dada untuk lebih mengencangkan, eh, okay. lebih bisa atur kekencangannya sesuai dengan lingkar dada lo. Nah, untuk besi tadi, dia sudah menggunakan rubber pada bagian dalamnya, dilapisi dengan mesh untuk uh, sirkulasi punggung lo, biar nggak panas gitu kan. Lo tetap masih dapat aliran udara. Dan ini juga adjustable ya, gengs ya lo bisa lihat ada uh, tiga, tiga garis di sini yang bisa lo sesuaikan jadi ini garis untuk patokan luarnya dan ini garis dalamnya nah ini bisa dinaikin turun gini guys ya lo mau ada di bagian paling bawah tengah atau bagian paling atas di sini ya ini bisa lo sesuaikan dengan punggung lo caranya gimana lo cukup tarik ini guys pada bagian ini ada ada ada pengencangnya di sini ya untuk mengaturnya jadi si garis putihnya ini disesuaikan dengan garis ini nah lo akan lo harus sinkronin ya kiri kanannya ya bagiannya sejajar harus sejajar karena kalau misalnya lo nggak sejajar akan miringnya nggak enak gitu kan pastinya kan dan ini pada bagian bawahnya di bagian uh, pinggangnya lo nih ini ada busa yang udah nyaman banget gitu kan terus hip belt yang juga dilengkapi dengan uh, busa di dalamnya dan ini udah pakai busa Eva ya gengs ya Eva itu kelebihannya itu tadi empuk dan dia nggak cepet uh, apa ya kalau bahasa kita ya gampangnya nggak cepet teplek gitu kan dia stabil gitu terus ada dua kantong pada bagian hip belt ya ini lumayan gede, gengs. Lu bisa ngantongin kuaci yang ukuran satu kilo nih ya kan, kiri kanan nih. Ngeres-ngeres <guluh> mulut lo makan kuaci itu ya kan. Ini di bagian kirinya ada logo si kebanggaannya si Osprey eh ya, enggak. Nah ini juga uh, jadi tebak-tebakan nih Burung-burung ape gitu kan Yang nggak ada dagingnya <gak> Atau kemana daging dari si burung osprey ini <gak> Nanti lo boleh komen Isi di kolom komen ya <gak> Yang menang dapat sapi bareng sama gue <gak> Nah kayak gitu gengs Jadi dua kantong pada bagian hip ya Lo bisa Uh, naruh barang-barang kecil lo ya logistik-logistik ringan atau barang-barang P3K atau barang-barang kecil lainnya lah ya yang memang memungkinkan untuk masuk dan uh, posisinya akan lebih memudahkan lo ya kan ada di sini ya Nah kita akan mulai masuk ke bagian dalam nih guys ya yeah, okay. di dalamnya ada apa aja ya kamar mandinya di mana ya kan ruang tidur sama uh, kamar tamu nah lo akan ketemu dengan ini apa ya petunjuk ya ya seperti itu di bagian ininya dan ini ada tali strap lagi guys jadi saat nanti lo udah packing nih udah selesai packing di bagian dalamnya aja lo udah dibantu dengan tali kompresi lagi ya dia warnanya merah kayak gini dengan bakal juga jadi lo bisa ini yang gue bilang tadi ada easy access dari luar. Dia akan langsung nembus ke bagian dalam, gengs. Nah, kayak gini, gengs, ya. Okay. Jadi kalau misalnya lo uh, di, di awal tadi udah gue sempet jelasin ya. Bahwa uh, di, di sini ada easy access. Jadi untuk memudahkan lo mengambil barang-barang lo yang ada di bagian dalam. Tanpa lo harus ngebuka top flip atasnya ini. ya. Lo bisa masuk lewat akses ini nih namanya juga easy access memudahkan lo jadi ini akses untuk memudahkan lo mengambil barang-barang tanpa harus lo buka-buka dari atas ya ada yang namanya slot untuk water blazer tadi yang gue bilang nah ini gengs ya slot water blender jadi kantong air lo lo bisa masukin ke dalam sini ya. Terus nanti si water blendernya lo sangkutin ke sini dia sudah ada uh, tali strap ya di sini pakai buckle buckle kecil ya geng tuh lihat. Banyak oh, keren banget geng lucu geng. Nah lo tinggal sangkutin ke dalam uh, si tali strap ini nanti selangnya itu akan keluar dari nah di belakangnya udah ada tulisan gengs ya udah ada logonya nih gengs H2O ya. Nah ini dari lo dari dalam sini dari si kompartemen untuk slot untuk water blazer lo ya di sini nanti si, si selangnya itu yang buat untuk isapnya itu akan lo, lo bisa boleh keluarin. Nah tembusnya ke belakang sini guys. Di sini ada tulisan H2O nya ya. Kalau lo mau taruh itu ke bagian solder strap lo ke bagian sebelah kanan, lo tinggal keluarin dari lubang sini. Ya ini uh, lubangnya akan tembus ke dalam tadi ya ke dalam uh, slot water yang tadi ya. Atau kalau misalnya lu mau taruh ke sebelah kiri Maka lu cukup keluarin dari lubang sebelah kirinya Untuk taruh disangkutin di solder step sini Sebelah kiri ya Jadi bebas Lu mau uh, terusannya ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri Lu tinggal sesuaikan aja lo mau kemana, dia udah disiapin geng Oke okay. Jadi apa uh, lu tunggu apa lagi? Si Ether ini sudah menawarkan banyak fitur yang akan memudahkan lo ya ada easy access, ada banyak tali kompresi untuk bisa lo ngencengin uh, si tasnya sendiri, si Kairnya sendiri. Terus, ada beberapa banyak slot dan kompartemen yang bisa lo pakai untuk kebutuhan barang-barang lo yang banyak, gitu kan? Ada kantong di bagian uh, hip belt, gitu kan? Kalau bang, apa namanya kompartemen tumbler, terus kompartemen si uh, shipping bag, Ya kan? Nah, ya. dengan bag system yang juga udah nyaman ya udah pakai airscape double rubber ya kan pakai busa eva tunggu apa lagi kalau lo emang mau hiking dengan uh, banyak fitur dan spek yang juga udahlah banyak lebih memudahkan lo ether bisa jadi pilihan buat lo ya nah satu lagi gengs apa bedanya si uh, ether ini sama saudara perempuannya atau sama si ariel yang untuk woman seriesnya atau yang female-nya? nah jadi bedanya cuma di sini aja, gengs Pada shoulder strap ya, kalau lo perhatiin untuk seri yang Eter ini, untuk seri malenya atau atau pasangan cowoknya, itu dia tali strapnya ada dengan space yang lebih lebar, gengs ya. Di sini, gengs ya, lo bisa lihat ya antara jarak uh, space antara si shoulder strapnya ini dia lebih lebar. Karena memang disesuaikan dengan pundak cowok yang lebih lebar, eh, Namanya juga pundak cowok, ya nggak bisa buat cewek-cewek bersandar, ya, ya, ya ada yang mau nyenderin pundak gue? <guluh> <guluh> <guluh> nah, jadi bawa tenang. <guluh> <guluh> Terus apa bedanya sama si seri Ariel ini nih, yang woman seriesnya, ya kan? Lo bisa perhatiin untuk woman series, jarak antara shoulder strapnya dia lebih sempit, ya gak? Karena memang disesuai lagi lagi disesuaikan dengan porsi atau bentuk Uh, bahunya si perempuan, nah makanya, kenapa? Bahu untuk bersandar itu selalu bahu cowok, karena bahu cewek sempit, ya. kalau bahu cowok kan lebar, ya. uh, itu bahu apa lapangan putar lebar, kan? Ya. Jadi itu bedanya, guys ya. Kalau misalnya tanya ngapain sih gitu harus ada pasangannya? Ya pertama biar dia nggak jomblo, ya. kedua disesuaikan, guys. Jadi karena memang Uh, dua seri ini memang uh, apa ya seri uh, salah satu uh, seri dari Osprey yang memang banyak kompartemennya seperti yang udah lo lihat tadi ya pada ulasan tadi jadi dibikinlah woman series ya kan supaya lebih nyaman dipakai sama cewek-cewek gitu kan. Terus ada pertanyaan kalau misalnya cowok pakai uh, carry yang woman series atau sebaliknya cewek pakai uh, yang carry yang men series bisa nggak sih? Bisa-bisa aja. Semua bisa di, uh, bisa disetel kok ya kan. Semua udah disiapin di dengan speknya yang lebih memudahkan. Cuma aja kalau memang ada spek yang lebih khusus ya kan pastinya lo kan lebih nyaman, lebih pas lah. Ya kan, gampangannya kayak gitu. Uh, ini untuk seri Ariel 55 ya, sama ya. Ini dibanderol dengan harga Rp 3.299 aja ya. Terus, untuk yang si Ether 55 nya ini dibanderol dengan harga Rp 3.299 sama jadinya nih. Untuk kapasitas yang sama dengan dua gender yang berbeda, ya kan? Dua spek untuk gender yang berbeda itu dibanderol dengan harga yang sama. Fair enough ya, cukup fair lah ya so tunggu apa lagi kita tunggu lu semua di sini lu ketemu sama gua Lo akan ketemu sama yang lain teman-teman di Zlatan Adventure dan jangan lupa ya like ya subscribe ya kan share dan komen Zlatan Adventure Guardian ciao